Oke. Terima kasih nih Pak Ustadz, atas waktunya. Nah. Pak Ustadz, uh, terkait yang berita lagi viral saat ini Pak Gus Samsudin. Pak Ustadz melihatnya seperti apa sih Pak Ustadz yeah. Mas Samsudin. <hih> Tadinya uh, saya nggak kenal beliau, saya banyak sekali yang kalau lagi live di Instagram, di TikTok orang tanya bagaimana pendapatnya Ustadz tentang ini slow merah. Akhirnya aku kepo lah, aku cari-cari informasi tentang konten-konten dia ya. Menghibur sih kontennya dia, cuman ketika dia tidak berlaku berbuat uh, jujur ya mengatakan itu sekedar hiburan itu jadi masalah karena dia membawa ayat-ayat Allah membawa Al-Quran membawa uh, salawat membawa agama hmm. jadi aku rasa perlu dinasihati dan aku sangat fair lah menasihati aku juga tidak uh, mengkritik total ya aku lihat juga banyak kebaikan Mas Merah juga banyak kebaikannya niatnya pasti baik kan ya? hmm. uh, kemudian uh, Mas Samsun ini juga dia juga seorang yang punya confident tinggi ya. Cuma lama-lama kalau aku lihat semakin hari semakin besi semakin konyol kontennya gitu. apalagi puncaknya kemarin pas lagi podcast sama dua orang youtuber besar ya yang dokter Richard sama Denny Sumargo itu, dia membaca ayat salah, kemudian artinya salah. Dan ini aku rasa ulama harus turun tangan gitu untuk menasihati langsung. Ya karena aku nggak punya akses langsung ke beliau untuk bicara menasihati, ya, aku bikin konten juga. Karena kaidah dalam agama itu kalau kesalahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi harus dinasihati sembunyi-sembunyi. Tapi kesalahan yang dilakukan secara terang-terangan harus dinasihati terang-terangan sehingga menjadi pelajaran bagi semua. Hmm. Jadi aku um, membuat konten ada empat konten di TikTok yang tiga konten nasihat pertama bukannya didengarkan kemudian dia ber menjadi berubah um, menjadi lebih tawaduk sedikitnya. Tapi malah bela diri bilang begini begitu dan sebagainya. Cuman keliani ya, orang oh, aneh gitu. Seperti ada yang something kurang, gitu. Ada hmm. yang kurang, kurang di mana, gitu, tapi, jadi, hmm. Hmm. tapi uh, artinya uh, Pak Ustadz melihat keilmuan dari Gus Betu. Itu... Dia nggak bisa, hmm. kalau dari cara baca Al-Qurannya kemarin, itu anak TK pun lebih bagus dari dia bacaannya. Jadi uh, ini jujur ya, kalian Muslim, ya? Muslim? Ya, Aku Muslim. Nah, gimana kalau orang membawa agama kita, kemudian jadi bahan olok-olokan bagi agama lain? malu nggak? Hmm. Jadi ini ini mas, kalau kita mau permasalahkan secara serius, ini bisa jadi penista agama. Hmm. Ya cuman kan aku masih pengen berharap dia mau mengaku bersalah, minta maaf, itu sekitar konten. Aku ini cuma konten kreator, aku youtuber. Hmm. Ya tolong jangan dibawa serius, ya minta maaf kalau salah salah baca. Karena aku bukan ustadz, aku bukan gus, aku bukan uh, kiai, dan sebagainya. Hmm. Dan aku bukan tabib aku nggak bisa ngobatin ya pokoknya kalau tawaduk orang pasti senang tapi kalau angkuh sombong kan orang nggak suka jadi aku rasanya masalah serius fatal kesalahannya gitu dulu yang ku kritik pertama dia gampang wallahi wallahi demi allah demi allah demi rasulullah dan itu kan nggak boleh orang bersumpah bukan di pengadilan bukan terpaksa kemudian dia mem membawa nama allah nama allah nama allah ini bahaya kalau nggak ulama ini pendusta jadi bisa dibuktikan ya, itu nggak boleh nih bersumpah ya teman-teman semua ya bersumpah dikit-dikit demi Allah demi Allah Wallahi, boleh Wallahi, demi Rasulullah itu boleh sumpah itu dipakai di saat terdesak oh, di ketika pengakuan kita baik-baik tidak dipercayai orang baru kita gunakan itu di pengadilan hmm. tapi kalau kita ketemu orang tiap-tiap demi Allah demi Allah itu itu pasti pembohong hmm. Tuh kan bohong, ya hmm. jadi aku herannya masih banyak juga orang yang datang ke sana tadi aku ngikutin terus sih konten-kontennya dia Hmm. Jadi, kemarin aku bikin konten nah, di di, mana? di Instagram, di TikTok, kemudian di komen sama Bang Sunan Kalijaga, hmm. aku, aku perlu turun tangan. Hmm. Karena kalau ada korban yang merasa ditipu, nah, ini bisa jadi pidananya. Hmm. Nah, kalau masalah kejahilan, ya kebodohan, salah baca ayat, ya kita maklumilah. Mungkin orang gak semua pintar, kan? gak semua orang cerdas kan. Nah, jadi, yang penting sudahlah minta maaf, bertobat kepada Allah. Selesai masalah bilang aku bukan ustadz aku bukan kiai, bukan ulama, aku nih youtuber, aku malah mendukung dia jadi pelawak kalau dia jadi pelawak aku ikuti konten dia lucu soalnya dia orang yang lucu, unik, aneh lah gitu kita Indonesia ini kan perlu orang-orang seperti itu sebagai hiburan, biar nggak panik terus ya. nah tapi kalau udah bawa-bawa Al-Quran, bawa-bawa agama, hati-hati sensitif ingat dulu ada orang yang menterjemahkan ayat Al-Quran salah salah tafsir kan, masuk penjara kan ini hmm. ayatnya salah, nama surahnya salah, cara bacanya salah jadi ini bisa dibilang penistaan agama nah, juga ya? Iya, enggak sejauh itu ya. <laughs> Mungkin dia karena bodoh aja, karena enggak ngerti aja gitu. Mungkin enggak tahu caranya. Setelah boleh sedikit dikasih tahu ayat yang... Kan beliau tuh membaca ayat surat an-Nas, kan? Jelas surat an-Nas tuh kan? Jelas, Aku l'audhu birab bin nas malikin nas bin nas min syarwas wasilhan nas al-ladhi yuwas wisufi sudurin nas minal jinnati wan nas artinya dia baca surah nah, az jadi ini fatal. yang, dia, yang diartikan itu wamah kalakul jinna wal insa illa ini dan aku pikir itu khilaf pertama ya. tapi ternyata di dua konten yang berbeda mengulangi, dengan materi yang sama, mengulangi lagi, mengulangi lagi kesalahan itu. jadi ini guru-gurunya Mas Sam ya tegurlah muridmu. ya kan dia mengaku menisbatkan banyak guru ya. saya belajar dengan Kiai ini, Kiai ini. ya dan, dan saya rasa orang orang kampung dia juga malu gitu. Kita aja yang malu dia. Dikatakan sama dr. Richard, kan non muslim. Iya. Yeah. Dan di Sumargo juga non muslim. Jadi aku rasa uh, ya udahlah jadi pelawak aja. Jadi jadi artis enggak apa-apa. <laughs> Kita fine-fine aja kalau dia viral, yeah. dia terkenal ya. Kita enggak ada hasad, enggak ada. Uh, pokoknya Gus Ramage beliau Gus Samsudin di channel beliau juga beliau memanggil dia Gus kan. Ya, kalau Marcel panggil dia Mas ya, Mas Samsudin. Mas Udin, uh, tau gak? Be humble, letakkan diri di bawah rumput. Nah, itu yang diajarkan agama. Banyak orang alim, saya ketemu banyak orang-orang yang punya mau dahemboja kesaktiannya. Tapi pun mau, dia tersembunyi. Mereka pun gak sadar kalau mereka tuh alim. Mereka tuh gak mau di disanyung-sanyung, memamerkan uh, kesaktiannya. Jadi ini kan kontennya. Gak apa-apa, banyak orang punya kontennya. Dia memiliki image jadi... ya pemburu hantu, itu kan kita tuh ada scriptnya ada, ada skenario-nya, dan kita tahu itu hiburan atau mandiin mutilana <tuh> kan kita, itu, itu semua settingan semua kan atau konten ada orang yang pura-pura bisu gak bisa ngomong, pura-pura gagap ada yang dalam konten itu dia pura-pura tuli ya, ada yang pura-pura gila ya, nah, jadi oh, Mas Samsudin ini pura-pura jadi dukun aja lagi, gitu. pura-pura aja tanpa harus menerima oh, pasien karena main, bermain dengan penyakit orang berdoakan orang boleh-boleh saja sah-sah saja, tapi ya janganlah, ini too much uh, bagi saya karena banyak sekali orang yang nge-mention saya makanya saya harus bicara saya, saya. ya mudah-mudahan jadi asbab hidayah ya, Mas Samsudin bertaubat banyak-banyak istighfar merenung lah, masuk ke kamar, merenung ya Allah, kenapa satu Indonesia orang aku bikin konten ya, 15 juta kurang lebih, 14 juta lebih orang nonton ya. itu 100% iya maksudnya Ma -ma tidak suka dengan apa yang dia buat ya, <laughs> jadi aneh <coughs> ya, aneh juga kalau ada orang yang masih mendukung apa yang dia buat tapi uh, Ustadz ada rencana untuk uh, melaporkan enggak, ke polisi nah, aku melaporkan, dia mungkin kalau enggak ke, kemana ke, kalau ada yang yang merasa dirugikan kalau aku kan secara finansial enggak dirugikan ya mm -hmm. kalau secara agama ya jelas yang perlu perlu MUI mungkin yang tangan melaporkan ya MUI, MUI ataupun ULAPTAUK yang lain ya kalau menurut ulama itu Menista agama ya laporkan Tapi kalau menurut saya dia masih dalam batasan hiburan lah Cuman kalau ada orang yang merasa dirugikan Dan dia melapor Nanti yang urusan itu Bang Sunan Kamu tanya Bang Sunan Kelijaga deh Bang Sunan yang akan mengurus laporan-laporan itu Kemarin kan juga Bang Sunan yang laporin Yang sampai tutup kafe kan Bang Sunan dia, dia kalau urusan agama Dia gak main-main Bang Sunan Berarti Bang Sunan sudah kontek-kontekkan <coughs> ya, Bang Sunan kan, kan CS mana? Ngaji semana kadang-kadang Itu kabar Mm. Uh, gak, saya mungkin laporin dia, <laughs> mungkin ke sakit jiwa mungkin. <laughs> Karena saya pikir aneh-aneh, perbuatannya apa yang dia ucapkan, perilakunya dia, gayanya dia. Ya. Kalau itu serius ya, kalau itu konten, aku sih fine-fine aja. Gak ada masalah. Mm. Sasa sajalah orang mau cari duit, yang mau cari popularitas, mau cari subscriber. Ya kita semua tahulah, semua di dunia entertain-nya kan disettingan. Mm. <coughs> Tapi kalau saya dia ya tetap kekeh, ini ilmuku, ini mau makmunah, ini ilmu Allah, ini hikmah. Nah, ini Aku pikir serius ya. Masalah ini harus di, dinasehati benar-benar. Kalau bisa saya harus mau ketemu dia di mana bisa ketemu hmm. Mas Sudin. Saya mau bicara mau ya. ngapain, ada apa yang mudah karena kita dakwah ini saling mengingati okay. Saya ngomong ini bukan berarti saya lebih baik dari beliau hmm. tidak ya, bukan ya. Tapi kalau kesalahan yang dilakukan terang-terangan harus dinasehati terang-terangan. Ya terserahlah oh dia mau terima apa enggak ya. Kita kan nggak bisa bagi-bagi orang. Tugas kita hanya menyampaikan ketelinga dia. Kalau dia memandang dengan uh, pandangan mahabbah dengan mungkin dia akan dengar nasihat saya, tapi kalau kadang-kadang orang kan gak bisa dinasihati. Ego, ego tripnya muncul kan? Oh, siapa dia nasihati aku? <gih> gitu. jadi? Fine, ya. Mudah-mudahan dia nonton tayangan ini. Ya ngaku aja gitu apa susah <gih> Oke, okay, semua orang Indonesia, aku ini acting. Itu semua settingan tuh yang aku temukan itu tuh sudah ini. Itu lumpur, itu yang ada di dalam kelapa tuh aku udah ini masukin duluan. Jangan ngotot itu ilmu kesaktian gitu. Itu kan ada dibongkar itu ada kartu kris itu aku udah beli aku beli itu ada baterainya kenapa harus dibikin bilang itu maunah itu paham enggak? entah tau maunah kalau nabi-nabi punya muajizat wali-wali punya uh, punya karomah kalau orang kita biasa ini punya maunah ini pertolongan Allah memang Allah kuasa berbuat apa saja apa saja yang Allah kehendaki terjadi itu pasti terjadi pasti apa yang Allah gak bisa buat ya? mengeluarkan onta dari batu aja lo bisa buat menggerakkan mata di Allah lo bisa buat tapi itu bukan terjadikan konten, bukan terjadikan aku orang hebat, aku dibacok nggak apa-apa, aku di apa-apa, aku dipukul nggak apa-apa. Itu kan konten. Jadi kita semua tahu itu konten. Tapi jangan bilang itu ini barokah salawat saya, saya bisa begini, barokah dari ayat ini saya bisa begini. Fine ya, ngerti ya. Jadi itu ya. Nah, saya hati. ini sebagai saudara Muslim saya menasihati diri saya dan semua orang, jangan kalian meminta kepada makhluk, jangan berharap kepada makhluk jangan takut kepada makhluk ada masalah minta kepada Allah was ta'yu nubisa beri wasalah carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat bukan datang ke dukun bukan datang ke paranormal bukan datang ke tukang santet tukang tenung oh sekarang kan dukun-dukun lagi ngelaporin ya Gara-gara yeah. jobnya sepi <laughs> kan aneh kan kan orang datang ke peluru untuk cari pelaris sementara untuk diri mereka mereka nggak mampu meramaikan diri mereka itu membuktikan bahwasanya memang benar ilmu itu tipu-tipu paham -tipu. ilmu Allah ini ada kita nggak memungkiri banyak orang-orang saleh yang Allah berikan mau Allah berikan karomah tapi mereka tersembunyi, mereka tak jadikan itu konten. Ya, kita menghormati wali-wali Allah, menghormati orang-orang saleh, bukan dengan cara seperti ini. Kamu ya, nah, jadi anak merasa uh, sebagai muslim ya, kita saya malu. Gitu. Tapi Pak Ustadz uh, di sisi lain, uh, pesulap merah juga uh, terus-terusan. Uh, membongkar ini, mungkin membongkar trik, trik segala macam. Iya. berarti uh, nah, pak ya, pa, pa, pa? ustadz uh, mendukung gitu ya pusulat. mendukung puslap merah. merah. iyalah orang baik kita dukung lah siapa aja kita dukung. antum kalau membongkar kasih lah dukung. Hmm. sama aja. siapa saja saya nggak saya juga belum pernah ketemu puslap merah. jadi <gaduh> ada urusan uh, personal interest dengan kasus ini ya. saya nggak tahu juga bakalan bakalan viral apa yang saya sampaikan. Nah, saya cuma ngasih tahu ini too much ini berlebihan. Gak nah lah, bikin konten-bikin konten aja lah, Gak apa-apa, aku sendiri menonton kok konten-konten mandiin kuntilanak Nyampoin ini, nangkap tuyul ini semua Kan kita tahu itu settingan loh Dan orang nonton, orang nungguin kan Orang terhibur gitu, rakyat Indonesia ini perlu hiburan nah, Jadi kalau Mas Sudin ini dia mau menjadi salah satu dari penghibur itu, okelah okay kita, kita terima Kita tunggu konten-konten yang lain Tapi enggak usah bawa-bawa oh, bisa Tapi sebab, ya? sebab kasus ini uh, antara personal merah dan hidup samsudin banyak dukun-dukun yang keluar untuk membuktikan kehalian, kehalian, nah, kehalian nah, dah, nah, gak ada, saya percaya <laughs> <laughs> kalau udah dukun-dukun buktiin gak bakal. Kalau, kalau orang sakti itu dia, dia, dia mau menunjukkan kalau orang benar-benar bersama Allah ya, dia tawaduk, dia punya sifat dia nggak punya, dia humble tahu tawaduk meletakkan diri di bawah rumput itu tawaduk aku bukan siapa-siapa Allah yang hebat, bukan aku yang hebat aku nggak bisa apa-apa, yang -apa. menyembuhkan itu Allah, bukan aku begitu bukan pamer-pamer kesaktian bukan, terus di sayat-sayat di, -sayat. gitu. ya, kalau konten sih gak apa-apa bang aku kembali li, kalau konten gak apa-apa tapi kalau itu dibawa-bawa dengan agama bang. saya rasa saya, saya sebagai orang islam saya juga berhak, membela agama saya nih kalau agamamu kata-kata yang kadini kamu diam saja ganti bagi dengan kain kafan coba apa-apa kira-kira pandangan orang non muslim Milihat, oh islam itu ternyata begini ya Ternyata orang islam tuh begini, dia pakai imamah, pakai sorban, pakai ini semua Gus, pada depokan Ternyata bohong Nipu orang Ini bermain dengan penyakit orang, dan bayar loh, ada konten-konten ini kan Telekonsultasi bayar sekian juta, sekian juta ini kan Kalau dokter Richard juga perlu tulisan Jadi Oke lah Mas Samsudin ya Kita fine-fine aja lah ngopi-ngopi, bikin konten lucu-lucu, nyanyi-nyanyi bareng-bareng, gak apa-apa ya. Yeah? nggak usah bawa, -bawa agama, tidak usah sosok soal alim, untuk baca baca air Al Qur'an. Ya. Saya pun sampai hari ini nggak pernah mengaku saya ustadz, karena saya anak band saya ini debu deh para ulama, bukan nggak bisa apa-apa, benar bukan so soal rendah hati, tapi memang nggak bisa apa-apa. Tapi kalau agama diganggu, ya kita harus berusaha ya, terus bela dong, terus bela. ayatnya salah, bacanya salah, artinya salah, dan dibuat di dua tempat yang berbeda, berarti itu bukan khilaf. Kalau satu kali mungkin salah ngomong ya nggak apa-apa ya salah ngomong, paham ya. Jadi mudah-mudahan nasihat kita ini, saya ini bermanfaat. Ini yang paling penting nih, kesyirikan itu dosa paling besar dalam Islam. Apa itu syirik? Menduakan Allah, menyekutukan Allah. Ya. Datang kepada tukang tenung, tukang santet, tukang ini semua. Gitu. Saya tidak bilang uh, Mas Amstraden, dia melakukan aksi kesyirikan ya. ya. Saya cuma mengatakan apa yang dia berbuat, konten-konten dia setelah terbukti itu banyak pembohongan publik. Ya, itu banyak trik-trik. Itu konten di setting. Oke lah, itu settingan semua. Enggak, ngaku aku aja. Kalau dia ngaku, sedia. Dia ngaku, maaf orang Indonesia ini konten, uh, tolong di-subscribe channel YouTube saya. ya Like and comment. Oke lah, Kita subscribe. Sih. Mohon maaf ya, kalau bacaan-bacaan Al-Quran saya salah, makhluk saya salah, tajwid saya salah karena saya bukan ustad. Oke, Kita doakan semoga beliau berkarisma, berlimpah ruah. Tapi kalau beracting seperti seorang ulama besar yang memiliki maunah memiliki ilmu hikmah dan menjelaskan itu kepada non muslim saya merasa malu malu ya, kesian tapi berarti kapan sampai kapan maksudnya batas kesabaran palsu atau tidak melaporkan dia, katakan mau laporkan. kan dia sudah dilaporkan, dia sudah di iya, dilaporkan dukun masalah tapi kalau palsu sendiri mungkin katakan mau saya banyak urusan hati, ya? Yalah, kalau saya itu rasa Mas Sudin, ya dia, perhatian. dia mencari perhatian ya Memang beliau lucu saya asik orangnya Aku lihat orangnya asik orangnya suka bercanda Ngomongnya sayang-sayangan <laughs> sayang -sayang. Berarti kan dia orang baik ya? iya. Dia orang baik ya, Cuman perlu ada pembisih-pembisih ya, Di samping kiri kanan dia yang bilang jangan offside Udahlah jangan bawa-bawa agama deh Paham ya, ya. Tapi ya. kemarin beberapa waktu lalu pada Depok Agus Gus gitu, ditutup. Ya orang berita itu marah ketika sama TV yang undang dia bikin malu orang berita kali. Aku baca berita kok orang seperti itu diundang ke TV dikasih panggung. Ustad mendukung penutupan itu atau tidak? <laughs> saya nggak tahu. Iya kalau itu meresahkan kan lebih tahu orang kampung sana bang. Kalau sekitar tinggal di sini kita nggak tahu. Saya cuma orang bertanya, saya jawab. Sampai kalian ini datang bertanya, kalau nggak kan saya nggak jawab. Bang gimana nih bang? Nih kok baca koran gini ya? Bukanlah konten, bukan begitu bacaannya, bukan begitu artinya. Pahal, ya. Nope. Oke. Okay. Ya, ada lagi yang mau di ini. Ya pokoknya sampailah pesan ini kepada Mas Samsudin ya, Mas. Mas Samsudin jadilah orang baik ya, jadi orang Islam yang dicintai banyak orang. Ya, dia udah punya itu, udah punya kar karisma itu, udah punya deh kan. Dia udah bisa menjadi satu fokus bukti dia ya, kan berita di viral semuanya. Nah, cuman orang mudah mudahan setelah ini cara positif. Oke, okay. terima, terima kasih. Thank you, thank you.